Oke, Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang suaranya itu tiba-tiba hilang dan tiba-tiba nggak ada, gitu ya. Jadi, kemarin, misalnya, atau dua hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, tuh normal-normal aja nggak ada masalah. Tapi sekarang tiba-tiba hilang, gitu, untuk uh, suaranya, gitu. Dan mungkin kalau kalian uh, nggak pernah bongkar laptop juga, karena kalau bongkar laptop ada kemungkinan kabel dari speakernya itu nggak dipasang, ya. Jadi, kalian nggak pernah bongkar sama sekali, gitu ya. Dan ya, kemungkinan ada masalah pada outputnya, gitu. Jadi, outputnya ini adalah uh, speaker gitu ya jadi uh, settingannya salah gitu dan kalian gak harus butuh aplikasi yang aneh-aneh gitu ya ini cuman settingan bawaan dari Windowsnya gitu dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget ya, untuk Windows 10 kalian cukup tinggal uh, klik aja untuk yang lambang uh, speaker ini atau mungkin lambang suara atau audio atau apapun itu tinggal kalian klik aja dan tinggal kalian pilih ya untuk yang uh, soundcard yang laptop yang kalian pakai ya tapi tergantung juga dari laptop kalian gitu ya, atau mungkin kalau kalian pakai speaker atau mungkin kalian pakai headset, tergantung juga dari device yang kalian pakai. Misalnya headset kalian, headsetnya apakah jack atau mungkin USB. Kalau kalian menggunakan yang jack, kalian harus menggunakan sound card laptop kalian, dan biasanya realtek biasanya ya, tapi nggak selalu gitu. Jadi kalian tinggal pilih aja realtek di sini misalnya, dan di sini kita akan coba untuk uh, ngeplay lagunya gitu ya, dan untuk lagunya akan ada gitu ya, atau mungkin akan muncul gitu fotonya kayak gitu dan sini kita akan post dulu dan di sini intinya cuman ada masalah pada outputnya gitu setelah itu kalian cukup tinggal pilih aja untuk sound card laptop kalian gitu ya dan nanti bakal keluar suaranya dan kalau untuk di PC mungkin PC kalian kalau nggak keluar suara mungkin PC kalian nggak punya sound card ya mungkin ya saya juga nggak punya PC sih sebenarnya dan saya juga belum pernah pegang PC secara langsung gitu untuk ngefix masalah-masalah yang kayak gitu dan mungkin nanti juga saya akan beli mungkin PC Mungkin nanti, eh, <laughs> dan... Kalau kalian menggunakan headset atau mungkin speaker yang uh, menggunakan USB, ini biasanya akan ada namanya di sini, mungkin speaker gitu atau mungkin untuk saya ini headset earphone. Karena di sini saya menggunakan stick PS4 saya ya dan ada namanya dalam kurung wireless controller. Mungkin kalau kalian pakai uh, headset mungkin Razer atau mungkin HyperX atau mungkin uh, Series series nanti bakal ada namanya. Kalau nggak salah dulu saya pernah pakai Siberia 150, ada namanya di sini Siberia 150, tapi tergantung juga ya dari headset atau mungkin dari brand uh, headset kalian ya. Nah, untuk yang Windows 10 kayak gitu. Kalau untuk Windows 7 atau Windows 8 kalian bisa ke start gitu ya. Tinggal kalian ketikkan aja control panel atau kalian cari gitu ya. Tapi bukan Nvidia control panel, control panel doang dan tinggal kalian ketikkan lagi sound tanpa harus di enter, nanti juga bakal keluar gitu. Tapi kalau kalian mau enter, silahkan gitu. Dan di sini kita akan klik aja yang sound, gitu ya. Tinggal kalian tungguin aja sampai kebuka. Dan ini untuk basicnya sebenarnya sama aja sih, ya. kayak yang Windows 10 yang tadi, gitu. Cuman di sini uh, kalian harus ke kontrol panel dulu, dan untuk stepnya memang lebih banyak ya. Dan tinggal kalian cukup tinggal pilih aja sih untuk uh, sound card bagi laptop kalian. Di sini, untuk saya menggunakan Realtek ya, dan untuk C24 F390 ini adalah untuk... Monitor atau layar yang dicolokin ke uh, laptop saya menggunakan HDMI gitu dan sebenarnya ini agak sedikit apa ya mungkin agak sedikit intermediate deh Atau mungkin ada sedikit penjelasan yang mungkin nggak akan dipahami oleh orang yang awam Jadi kenapa saya bisa tahu untuk yang realtek ini adalah uh, soundcard laptop saya gitu atau mungkin kalau saya colokin headset saya yang menggunakan jack ke Laptop saya itu nanti bakal keluar dari situ gitu untuk suaranya, bakal keluar dari headset yang jack. Kenapa saya tahu? Karena kesatu, real tech itu setahu saya adalah uh, sound card laptop, atau mungkin sound card gitu ya. Kalau nggak sound card ya biasanya wifi gitu, dan kalau wifi itu kan nggak mungkin gitu, ada di sound, di sini ada tulisan sound kan. <laughs> dan di tab playback ya bukan di tab recording dan nah, sini ada tulisan sound kan jadi saya bisa tahu itu adalah uh, sound card gitu yang kedua gitu ya di sini ada tulisan steam streaming gitu ya steam streaming ini bukan speaker atau mungkin bukan output gitu dan ini ada steam streaming speaker segitu jadi ini bukan output juga untuk usb pnp ini adalah uh, mic saya gitu dan mic itu adalah input bukan output jadi headset earphone ini adalah stick ps4 saya yang digunakan di laptop saya gitu ya untuk uh, dengerin lagu walaupun sebenarnya bukan dengerin lagu juga sih mungkin untuk ngedit ya untuk ngedit uh, video di Vegas karena kalau pakai soundcard laptop saya itu suaranya kecil gitu jadi saya menggunakan uh, headset di sini gitu atau mungkin saya menggunakan stick PS4 saya sebagai sound soundcardnya gitu dan kalau kalian misalnya awam gitu ya atau mungkin kalian nggak ngerti sama hal yang kayak gini kalian bisa coba satu-satu gitu nggak jadi masalah kalian klik kalian set default dan ya saya saranin sih sambil jalan ya untuk uh, musiknya misalnya contohnya kayak gitu di sini kita akan jalanin dan di sini walaupun ada ya jalan untuk yang naik turunnya di sini kita akan klik uh, aja set default misalnya contohnya kayak gitu dan itu udah nyala gitu untuk musiknya sini kita akan set default, set default lagi gitu kan dan ya sampai keluar aja sih walaupun tadi udah keluar ya untuk yang realtek karena ini adalah uh, output yang benar kayak gitu. Sini misalnya kita akan set default lagi dan enggak enggak enggak ada suaranya gitu. Nah kalau kalian ke klik kanan gitu ya, misalnya kalian ke open volume mixer Contohnya yang kayak gini biasanya di uh, Windows 7 ya atau mungkin Windows 8 Dan ini kalau kalian mentokin gitu ini nggak akan keluar suaranya Walaupun ya outputnya ini ya di max gitu ya untuk volumenya gitu ya Kalau outputnya salah gimana gitu Jujur saya pun dulu pernah kayak gitu ya untuk uh, di SMA gitu teman-teman saya tuh Uh, buka volume mixer terus volumenya tuh di mentokin gitu ya Kalau outputnya salah ya gak akan keluar dari speaker kayak gitu Intinya kayak gitu sih untuk untuk uh, caranya Dan memang gampang banget sih untuk caranya Dan untuk yang uh, pemula atau mungkin gak ngerti sama hal yang kayak gini sama sekali Kalian bisa coba satu-satu walaupun memang agak sedikit konyol Tapi gak jadi masalah sih selama masalahnya terastasi ya kenapa enggak gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan thanks for watching, bye-bye